Tiga pertama kita awali dengan cidukan vitamin yang sangat membahagiakan ya Dari Papa B yang sedang berada di rumah Bintaro Kedatangan tamu spesial dari Jepang persahabat ya Masya Allah. Bapak Akiyama lagi tur ke rumah Bintaro Lihat koleksi Bapak Konoha Luar biasa Mudah-mudahan saya selalu dan apapun yang dilakukan Oleh idola kesayangan kita selalu dimudahkan Amin di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan antaranya dari akun Irawati skor 75 Naruto is come back. ayo bangkit presiden Konoha, hempaskan yang sudah nyinyirin dengan prestasi, semangat Ada juga persahabat jahat ya, tanggapan dari Bunga. Dua tulip mengatakan Alhamdulillah Bapak El udah keluar setiap muncul, Alhamdulillah ada suaranya juga Semoga Bunda El dan Abang Fatih ntar muncul juga Gak apa-apa foto aja, kangen suara mereka berdua juga Alhamdulillah Masya Allah banget ya Kita selalu dibikin happy dengan tentunya postingan-postingan Bapak -postingan, Bilar maupun Bunda Lusi kecoran Kemudian juga, persahabat, ya, ada momen cute dan lucu banget dari Papa Ambi. ini Akhirnya, ngeliat Papa Mbilar ngelawak lagi nih, persahabat. Ya. Lagi ngelawak dengan Bapak Akiyama. Aduh, Masya Allah banget ya, Papa Ambi Sudah terlihat happy dan seger banget ya, Alhamdulillah. Melihat senyuman dan ketawanya juga, kita merasa bangga dan bahagia. Doakan yang terbaik, persahabat, untuk Leslar. Semoga rumah tangganya kembali rukun dan bahagia. Selanjutnya disimak juga diunggah di guestnya Kak Nova Pratiwi persahabatnya mengungkap kembali falsingan indah Ini ada momen saat indah dan tentunya Bapak Kiyama Itu pamit pulang bersahabat ya Masya Allah melihat Ibu Rosmalla Dewi Kita terharu dan pastinya kita selalu bahagia melihat kebersamaan keluarga Doakan yang terbaik, persahabat Kita juga mendapatkan informasi bahwa Keluarga Papa Bilar Insya Allah mau ke Jepang ya. Ditunggu Tentunya di Jepang, persahabat ya. Masya Allah, semoga Apapun niat baik Dan apapun yang dikerjakan Selalu dimudahkan Kita lihat ini ada sebuah kalimat Sehat-sehat semuanya, sampai ketemu di Jepang Katanya tuh, wow Siap ditunggu di Jepang oleh Kak Nova ya. Masya Allah kemudian juga perselisihan ABN Maulina Sofian, aduh masya allah banget yang melihat potret ini, kita nggak sabar banget melihat prosesi akad nikah dari ABN Molina Sofian yang akan digelar bulan ini tanggal 18, belas, informasi yang kita dapatkan ABN akan melangsungkan acara akad nikah di kota Bandung. Doakan juga buat AAB ini mudah-mudahan lancar dan semoga sukses acara pernikahannya, amin Dan pastinya kita juga menunggu kejutan dari keluarga Lesti dan Rizky Bilar Kita simak juga persahabat ada sebuah artikel dari akun jagodang.com Kali ini ada pesan bijak iis dahlia untuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar kita simak bersama dia, artikel dari jagodangduk.com Beberapa waktu lalu, Iis Dahlia memberikan sebuah pesan kepada Lesti Gejora dan Rizky Bilar. Menurutnya, kenapa bisa banyak orang yang ikut campur atau membahas masalah ini? Karena banyak orang juga yang sayang terhadap Lesti. Memang karena Lesti banyak dicintai Sehingga kayak semua orang tuh pengen ikut di dalam permasalahan ini Karena merasa ingin dilindungi Sayang, kasihan Tapi kan kita nggak tahu bagaimana perasaannya dia Tapi nggak apa-apa, paling enggak kan gini loh Lesti sudah berani melaporkan Rizky Bilar sudah pernah jadi tersangka Mudah-mudahan dari semua ini kedua-duanya bisa mengambil hikmah gitu loh ucap Iis Dahlia. Mendengar jawaban panjang dari Iis Dahlia, Veniros seperti ada yang mengganjal dan bertanya kembali ke sang biduan, seandainya itu berulang lagi, ibu mau ngomong apa? Tanya Veniros. Ya, resikonya Lesti kenapa dia memaafkan jawab Iis. Iis Dahlia juga memberikan saran kepada Bilar untuk ke psikolog berobat tentang dirinya sendiri jika memang kembali lagi bersama Lesti Gini loh, kita itu kan orang luar ya Sayang sama dia, tapi kan yang menjalankan dia Kalau aku sugesnya adalah biar bagaimanapun memang Bilar punya temperamen Punya sisi, eh aku nggak tahu bahasa psikolognya Tapi aku sebagai orang tua berarti kan dia ada sesuatu yang salah dalam dirinya dia Dia harus berobat, harus pergi ke psikolog, terapi, ngomong segala macam Bagaimanapun itu sisi yang nggak benar Karena kan itu sebagai sisinya bila ucapnya Sedangkan dari sisi Lesti, Iis Dahlia juga memberikan pesan tentang pernikahan yang selalu ada masalah dalam rumah tangga Jika memang Lesti kembali menerima Bilar Mama Iis berharap Lesti juga ikut berobat Kalau soal isu perselingkuhan bagaimana bu? Tanya Fanny Rose. Diduga isu ya itu tahu tahu. Soalnya aku belum ketemu Lesti, ketemu Bilar Semoga dengan kejadian ini mereka belajar deh Jawab Iis Dahlia Itu Artikel, persahabat ya, dari akun Jego Dangdut mengenai pesan bijak dari East Dahlia untuk seorang Lesti dan Bilar. Doakan saja yang terbaik, rumah tangga Leslar, mudah-mudahan bahagia dan rukun, dan semoga di luar sana banyak orang-orang yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar terbaru di malam hari ini, jangan kemana-mana.